Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, what's up guys Balik lagi dengan gua Adi SisuTube Di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground uh -huh. Ground. <Sangas> baby ada bahaya? ada saya Oke <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay. Pada kesempatan kali ini, gue mau share dan membahas beberapa info bocoran terbaru dari game Free Fire Battleground okay. Mulai dari masker terbaru, event rilisnya set bundle season 1 dalam bentuk trial Sampai dengan apakah event mystery shop dihapus dari game Free Fire, dan lain-lain Oke, okay. yang pertama ada tampilan dari masker terbaru wah parah sih keren ini cuy maskernya cuy tapi yang sangat disayangkan temanya ada robot-robotnya ya kayak gimana aja gitu cuy tapi untuk efeknya ya lumayanlah buat koleksi atau digabungin sama set bundle yang lain ya kan dan untuk bagaimana cara mendapatkannya kalian bisa simak pada video info bocoran kemarin cuy oke okay. Yang kedua, ada event terbaru dengan hadiah set bundle baru Fight My Rayap. Waduh. My My Rayap nggak tuh? <tik> Nah, set bandel ini akan dirilis pada hadiah utama dari event Lucky Well Yang ketiga, apakah event mystery shop dihapus dari game Free Fire? Banyak sekali yang komen yang DM gua, "Bang, event mystery shop nggak akan rilis lagi, event mystery shop nggak ada lagi, event mystery shop udah dihapus, bang." Mungkin ya ini karena Garena akan merilis event terbaru yaitu Lucky Well ya Nah, pada event Lucky Well yang akan rilis ini Pihak Garena membuat event ini mirip sekali dengan event Mystery Shop gitu kan Di awal kita memutar lingkaran lotrenya Untuk mendapatkan dan mengetahui seberapa besar presentase diskon yang kita dapatkan Oke okay. Terus hadiah-hadiah yang tersedia atau ada di dalam event ini akan jauh lebih murah daripada harga aslinya. Wow. Jadi mirip banget ya kan sama event Mystery Shop. Tetapi yang spesial dari event Lucky Well ini cuy, kita bisa merubah diskon yang kita dapatkan itu berkali-kali cuy. Mungkin itu ya yang membuat sebagian player Free Fire menganggap dan bilang kalau event Mystery Shop udah tidak akan rilis lagi. Tetapi kalau menurut gua, cuy, event mystery shop akan tetap ada. Walaupun ada event lucky well, cuman akan lebih lama rilisnya, cuy. Bisa dua bulan sekali. Kalau garena lagi baik-baiknya satu bulan bisa dua kali, kayak yang kemarin itu waktu Lebaran, ya kan? Atau bisa juga lebih lama, cuy. Tiga bulan sekali atau dua bulan setengah kali. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba dah komen pendapat kalian di bawah Yang keempat Ada event reward dengan hadiah set bundle Elite Pass Season 1 dalam bentuk trial Nantinya akan ada event yang dimana kita bisa mendapatkan set bundle Elite Pass Season 1 dalam bentuk trial 24 jam Lumayan lah ya, buat sekedar nyobain bundle Elite Position 1 buat player-player yang nggak punya gitu kan Dan event ini sudah rilis di beberapa Free Fire server luar, contohnya di Free Fire server Vietnam Dan dikabarkan untuk hadir di server Indo itu paling terakhir cuy, daripada Free Fire server lainnya Dan juga ada beberapa server itu merilis event yang sama, tetapi berbeda dari reward set bandelnya. Yang tadi hadiahnya set bundle Elite Pass Season 1 kan, kalau yang ini set bundle Elite Pass Season 17 dengan tema Samurai Jepang Jadi kita yang mana ya? Yang kelima, ada info mengenai akan rilisnya Free Fire Max. Nah, pada beberapa cuplikan ini dikabarkan akan dibukanya registrasi atau pendaftaran mengenai Free Fire Max atau Free Fire dengan resolusi grafik yang HD atau ultra cuy. Dan kapan registrasinya? Di sini tercantum pada beberapa cuplikan foto ini tertulis pada tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli. Dan ada beberapa player yang sudah berhasil menginstal aplikasi dari Free Fire Max-nya, cuy. Dan berikut adalah trailer dari Free Fire Max. Waduh sih, Berniat registrasi dan nyobain main di Free Fire Max nggak cuy Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Jangan lupa di like biar gua tambah semangat Memberikan info-info bocoran terbaru dari game Free Fire Battleground Gua Adi Sisutop cabut dulu. Sampai jumpa di info-info bocoran terbaru dari game Free Fire, Battleground. Salam update. <tuk> Safety, I'm coming in I like a bad bitch and pasties Can't save me, no I ain't lazy No, but society has me going so crazy yo. Don't blame me, no my mind's hazy yo, And I'm sick of me feeling this way Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Just my you my go. go. yeah. yeah. I got bad thoughts with a bad thought Think I'm about to pop up when I start I can't stop Hit him with the side off so till they fucking back off Get him in a headlock now I'm seeing red dog I just wanna get loud for a minute Hit him shout for a minute Go all out to my limits Get it, did just sold out Every ticket no drive Man I'm swimming I'll drown when I'm in it Cause I'm found to a vision Be hope on a mission So you better